Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahadzim, Astaghfirullahadzim. Gempa berkekuatan magnitudo 5,4 koma empat Bayah, Lebak. Banten pada Senin 17 Januari 2022 pagi sekitar pukul 07.09 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan gempa bumi terjadi di kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Magnitudo 5,4 kedalaman 10 km. 17 Januari 2022 07.09 waktu Indonesia Barat. Tidak berpotensi tsunami. Tulis BMKG. Senin Banten belakangan ini sering diguncang gempa. Sebelum bayar, wilayah sumur Banten juga diguncang berkekuatan Magnitudo 6,7 mengguncang wilayah sumur. Banten pada Jumat 14 Januari 2022 sore sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan gempa bumi terjadi di kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Magnitudo 6,7, kedalaman 10 km Empat Januari 2022, ribu dua waktu Indonesia Barat, Kolina 701 lintang selaran dan 10.526 bujur timur, 52 km barat daya SUMURBANTEN. RBA -E tidak berpotensi tsunami. Tulis BMKG dikutip dari akun Twitternya, Jumat 14 Januari 2022. ribu dua Tak